Buah kedongdong jatuh di jalan. Boleh dong kita kenalan. Buah kedongdong jatuh di jalan. Boleh dong kita kenalan. Sakit iya. lagi di Mirip -tengar. -tengar. tidak sepanjang masa. oke okay guys kembali mongel bolang berulang kali datang ke Taman Kota Raja Tenggarong jadi rugi buat kalian yang sudah dekat tidak berkunjung ke sini menikmati keindahan itu dia guys ramai para pengunjung banyak orang berjualan. Jangan